Tadi kata Ustaz Kepala Sekolah, nanti waktu istirahat, Ustaz Zaharana diminta untuk temui Ibu Nyai. Oh, iya. Terima kasih, ya. Sesudah Ibu dan Pak Kiai berunding semalam, Pak Kiai punya pandangan calon untuk Nak Zaharana. Dia dulu santri sini, tapi level pendidikannya... Jauh dari nak zahrana, aduh, Bunyai, kalau soal level pendidikan, gak jadi soal untuk saya. Dia hanya lulusan madrasah Alia, SMA, namanya Rahmat, dia duda, ditinggal mati istrinya, pencahariannya hanya sebagai pedagang kerupuk keliling. Iya, memang. Profesinya hanya sebagai pedagang kerupuk. Kami sampaikan apa adanya. Um, kalau soal keuangan, insya Allah saya bisa bantu Bunyai. Kan saya juga akan tetap mengajar. Jadi, Nek Syahrana setuju? Menikah dengan Tukang Kerupuk? Saya yakin, kalau pilihannya dari Bunyai dan Pak Kiai adalah pilihan yang baik. Dan pasti juga, sudah memperhatikan banyak hal, termasuk pertimbangan dan syarat agama. Alhamdulillah, bahwa dasar pertimbangan nak Zahrana mencari calon suami adalah agama. Rahmat lelaki yang soleh. Dia orang yang tawadu dan bertanggung jawab. Memang pada umumnya orang mencari pasangan hidupnya dengan melihat hartanya. Kegantengannya, nasabnya, mungkin juga status sosialnya. Tapi Rasulullah Wasallam berkata, pertimbangan yang utama adalah ketaatan pada agamanya. Orang tidak akan menyesal. Nanti kalau hidup kalian sudah tenang, anjurkan suamimu untuk belajar lagi. Ya, nak. Zahra hingga bunyai syukur kalau bisa kuliah lagi, karena kalau kuliah kan tidak ada batasan usia. Biar jarak pendidikan kalian tidak terlalu jauh, hingga bunyai sebenarnya. Anakku, dengan pengabdian calonmu bertahun di pesantren ini, pribadinya sudah tertempa melebihi mereka yang hanya pun di bangku kuliah saja hingga bunyai saya setuju tapi keputusan akhir nak Zahrana sebaiknya kalau sudah ketemu orangnya saja Oh iya bunyai kapan ya Bu besok besok Ibu akan mintakan izin kepala sekolah agar nak Zahrana besok tidak mengajar di mana rumah nak Jalan Kelipang Asri nomor 455, Bunyai. Kelipang. Kelipang? Kelipang. Ini kartu nama saya, ah, Bunyai. Ya. Terima kasih. Calonmu itu akan menjajakan kerupuk lewat rumahmu. Iya, Bunyai. Wawancarai dia. Ibu tidak memberitahu soal nazarana pada rahmat. Jadi saya bebas tanya-tanya, bebas. Rahmat namanya. Ahmad. Ya, Rahmat. Apa? berapa bu? Tiga ribu pak. Oh tiga ya. ribu? Ya, ini. ini Uangnya pak? Wah uang kecil saja toh bu. Saya nggak punya kembaliannya. Nggak ada pak. Ya, wis. Bawa saja. Nanti bayarnya kalau saya lewat sini lagi. Sudah, Pak. Ambil saja kembaliannya. Anggap sedekah dari saya. Maturnumun. -ma -ma ya, ya, ya. Semoga segala keinginan Ibu dikabulkan sama Gusti Allah. Amin. Amin. Maturnumun. Hei Rana. Pihak. Bagus, halo, halo, ini aja, Mbak. Halo, Rana. Ah, nggak mungkin, wong katanya masih muda kok. Sudah tua beneran, Lin. Aku sampai deg-degan, sampai mau pingsan. Halo, halo, halo, Lin. Halo. Salah bagaimana? Betul tukang kerupuk. Nggak mungkin bunyai memilihkan kamu calon seperti itu, Rana. Sabar, sabar, Rana. Dia bilang namanya Rahmat. Tanya Halo Halo Rana ah. Ah. Krupuk Assalamualaikum Bu Mau beli krupuk uh, Waalaikumsalam -wa -alaik -wa Iya Mas Um, baru pertama kali ya lewat sini Iya benar Baru pertama lewat langsung laris Alhamdulillah Namanya siapa? Rahmat Bu Kenapa Bu? Oh enggak Nama Rahmat Seperti nama Santri Iya betul saya memang pernah nyandri di al -Kata. Saya mempunyai Kiai yang tidak ada aneh. Tiba-tiba saja saya disuruh lewat sini. Tidak tanya, kenapa? Tidak berani, Bu. Orang pesantren itu kalau sudah disuruh Kiai atau punyai, sendi sendiri saja. Dan ternyata lewat sini, bawa rezeki Dagangan saya laris, Alhamdulillah. di uh, berapa, Bu? nih berapa semuanya saja enggak kebanyakan enggak mas ya siapa tahu kerupuk dari pesantren bisa membawa berkah amin ya mudah-mudahan ibu suka kerupuk dagangan saya sama nanti saya akan sering lewat sini. Solo saya suka, Mas. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuk-kerupuk. Bu. Itu tukang kerupuknya. Iya, Bu. Memang agak beda, tapi serasi sama kamu. Mudah-mudahan Bapak suka ya, Bu. Siapa yang bisa nggak suka kalau calonnya dari Pak Kiai? Kok bukan dari dulu-dulu ya? Kita minta tolong sama Pak Kiai. Kukunya gurih. Rana. Mana bapak mau makan? Bentar, Bu. Sudah, jangan ngurusi komputer terus. Kata bapak, kerupuknya enak. Alhamdulillah. Beli di mana? Dari orang pesantren. Namanya siapa? Namanya Rahmat, Pak. Aku suka kerupuknya. Bagaimana orangnya Rahmat itu? Orangnya ganteng, Pak. Oke. Kapan saya bisa ngomong sama pilihan Kiai itu? Kalau... Pak Kiai sudah yakin orangnya bisa menerima Rana, Pak? Atur untuk Bapak sama Ibu mau ke pesantren? Loh, sudah nggak sabar ingin tanya langsung sama dia. Come on, <laughs> Inilah Nak Rahmat Pak Munajat, anak didik kami yang sebenarnya serba kekurangan bila dibandingkan dengan putri Bapak. Apa kabar, Rahmat? Alhamdulillah, baik, Pak. Saya dengar ada yang anak ingin tanyakan pada kami. Iya, betul, Pak. Alhamdulillah. Ala kuli halin, halin, Saya sangat bersyukur saya telah diberi peluang oleh Allah yang sangat besar sampai saya sendiri kurang yakin. Apa memang saya bisa mempersunting putri bapak? Kenapa? Uh. Jarak kami seperti bumi dan langit. Saya memang telah mendengar dari Bunyai bahwa Putri Bapak tidak memandang materi dan strata, Tapi, apa Bapak merasa tidak keliru jika Putri Bapak bersuamikan orang serendah saya? Saya dan istri saya sudah mendengar semua tentang nah Rahman. Dan saya menghargai pendirian Putri saya. Bahwa yang diharapkan dalam rumah tangga adalah semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Bapak yakin putri Bapak bisa bahagia dengan saya? Keyakinan anak saya sangat kuat. Bapak kalau ia bertakwa, pasti Allah akan memberikan akibat yang baik. Betul. Wal-akibatul ilmu takin. Saya khawatir. Saya khawatir tidak mampu. Bukan nak rahmat yang membahagiakan, tapi Allah. Kalau nak rahmat, akan melamar anak saya. Insya Allah, akan saya setujui. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Kiai datang. Silahkan. Ini Bapak Ibu Munajat Orang tua Zahrana Pak Kiai Oh Saya tadi ngebut datang ke sini, Tapi terlambat juga um, Udah selesai semuanya? Belum Pak Kiai Loh Apanya yang kurang? Pak Munajat menantang Kapan Rahmat akan melamar? Secepatnya. Saya mesti menghubungi keluarga saya di desa secepatnya. Harus secepatnya, Kiai. Niat dan pekerjaan yang baik harus disegerakan. Akulah pengembara. Jari cinta, aku terdampar dia jatuh hati keterlaluan. Percuma saja aku menunda segala cerita ku tak berkawan. Cintaku padamu, terima cintaku ya. bu ini dari Nina masih Rana dulu Nina pacar Hasan Iya bu Ibu ingat saja sama Hasan sama seperti bapak nggak tahu padahal ibu baru sekali melihat sayang nanti dia tidak bisa hadir Bu Tuh, kenapa kata Nina karena pada hari yang sama dia juga melangsungkan pernikahan masak iyalah bu sama siapa lagi bawang Hasan itu pacarnya Alhamdulillah, keduanya serasi sekali. Yang satu cantik dan yang satu ganteng. Barangkali corak hiasan nih ya Mbak. Coba ada ndak ya yang bisa menimbulkan wibawa? Nah, assalamualaikum Hasan. Waalaikumsalam, Bu Rana. Iya. Alhamdulillah, saya baik. Saya mau minta maaf, Bu. Kalau saya nggak bisa hadir ke acara pernikahannya, Bu Rana. Iya, Nina sudah memberitahu saya. Iya, Nina. Nina. <tuh> iya, Bu Rana. Nina memang akan menikah di hari yang sama dengan Ibu Rana. Tapi bukan dengan saya, Bu. Loh. Lu bukan nikah sama kamu. Loh, dengan siapa? Dengan orang hebat. Alhamdulillah. Saya pikir Nina itu pacar kamu loh, Hasan. Aduh, Ibu Rana itu udah salah sangka, Bu. Jadi gini, Bu. Nina itu adik paling bungsu dari ayah saya. Nah, seharusnya saya itu panggil Bibi. Tapi karena umur saya jauh di atas dia, makanya dia panggil saya mas. Iya, <laughs> Bu, iya. Iya, dia orangnya memang kocak, Bu. Dia malah ngaku-ngaku kalau dia pacar saya. Katanya sih, supaya saya nggak diganggu sama cewek jahil. Oh... Lalu alasan sedih kenapa tidak bisa datang di Malaysia? Iya Bu Rana, iya saya sedang mengerjakan proyek di sini. Iya, Sekalian buat nyari prospek baru buat melanjutkan kuliah. Oh bagus itu ya, San, tapi jangan sampai terlambat nikah loh. Eh uh, ya, yeah. so um, you can move from this part to this part ya. Yeah? Ya yeah, that's all. Okay, thank you. Ya yeah, selamat. No Halo? Halo Bu Rana? Halo? Iya. Yeah. Iya, Bu. Saya dengar, Bu. Iya, iya, iya. Insya Allah. Insya Allah. Pak Duduk saja, nanti capek. Saya bilang capek. Kerja gini aja kok capek. Nah, nah, nah, nah, apa, apa Penyakit jantung seperti itu ah, tidak apa, boleh banyak capek, <tio toy> Sekarang ini kalau tegang sedikit saja dada saya langsung sakit. nasa kereta api di arahan itu merangkai data ada. masih dicari sama perawat. korbannya masih hidup? tadi di ambulans masih merintih-rintih manggil nama orang, mungkin istrinya berarti masih hidup ya? masih hidup korban sudah meninggal pak ini dompetnya rahmat Selamat malam, Pak. Malam. Bisa kami bertemu dengan Bizarana? Oh, bisa. Silakan masuk, Mas. Ibu, ini sebaiknya harus dibawa ke rumah sakit. Bagaimana perkembangan jarana dokter sedikit perlu waktu Shok yang dia terima terlalu besar. Kalaupun hari ini dia bisa siuman, sebaiknya jangan beritahu dulu tentang kondisi bapaknya. Terima kasih, -sama, dokter. Sama-sama. Salah. salah, Lina Kami jadi merepotkan Tidak apa-apa Bu Lin Lirana hmm. Yang penting sekarang aku sudah tenang Anak-anak sudah diurus kaki neneknya diungaran Kamu beruntung Lin Kamu punya suami yang baik Anak-anak yang lucu Dan keluarga yang bahagia Sedangkan aku Suami saja aku tidak punya. Lin. Sudahlah Rana, hanya belum saatnya saja. Entahlah, Lin. Sepertinya harapanku sudah pupus. Istighfar, Rana. Tidak boleh pupus harapan, Rana. Karena masih banyak hamba Allah di muka bumi ini yang diuji dengan ujian yang jauh lebih besar. Masih diganti kasih kamu buku bagus. Buku apa? Arsitektur. Bukan. Tapi buku yang kamu perlukan untuk saat ini. Judulnya Al-Fawaid Buku yang sangat bagus Ditulis oleh Imam Ibnu Qoyim al Jauziyah. Cocok buat keadaanku sekarang, Lid Insya Allah Semoga kata-kata hikmah Imam Ibnu Qoyim al Jauziyah Bisa menentramkan hati dan pikiranmu Amin Lihat ibumu Ibu tidak tergoyahkan oleh keadaan yang begitu berat Bukan karena ia pandai Tapi karena beliau bertakwa Selamat siang Ibu Rana. Selamat siang. Ibu Rana, atas nama Sivitas Akademika dan saya pribadi, mengucapkan turut berduka cita. Mudah-mudahan almarhum berdua diterima di sisinya. Pernah dengar pasien ini? Insinyur Dewi Zarana. Arsitek, Bu. Kabarnya dia pernah jadi dosen juga, kok Bu. Bahkan teman-temannya dari Fakultas Teknik kemarin juga mengunjunginya kemari. Dari Universitas Mangunkarsa? Wah, kalau itu saya kurang tahu, Bu. Setahu saya, dia ini wanita yang sangat pandai. Selain lulusan S2, dia juga memperoleh banyak penghargaan, Bu. Oh. Maka dari itu, saya berpikir, mungkin dia memerlukan pertolongan dari seorang psikiater yang hebat seperti ibu dokter Sulaika ini. Ya, yang mampu berdiskusi dengan ibu Kalau begitu, saya nggak akan ajak dia berdebat. <laughs> Lin. Hmm. Ada yang terus mengganjal dalam pikiranku, Lin. Apa? Pak Sukarman itu berada di balik semua musibah ini, Li Hah? Kata paman almarhum. Almarhum berangkat dari rumah, karena ada yang menelpon almarhum. Meminta supaya almarhum pergi ke suatu tempat. Dan sampai sekarang, tidak ada yang tahu siapa yang menelpon itu, Li Sudahlah, Rana. jangan menambah sulit masalah. Lina... Sampai terakhir, aku masih saja menerima SMS yang menghina aku sebagai perawan tua. Siapa ya, lagi kalau bukan dia, Lin? Masukarman itu dendam sama aku. Hingga dia ingin memecatku, Lin. Coba kamu ingat, Lin. Dia juga menyebut-nyebut gaun pengantin segala. Tapi kan polisi sudah mengumumkan. Bahwa kematian rahmat itu memang benar-benar murni kecelakaan. Dan beritanya juga sudah dimuat di Koran Suara Mahardika. Kuatkan imanmu, Rana. Kata Rasulullah, semua perkara bagi orang muslim itu baik. Jika mendapat nikmat, ia ya bersyukur. Dan jika mendapat musibah, ia ya bersabar. Semuanya berbuah pahala. Semoga... Mesti bahaya menimpamu berbuah pahala ya. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nazarana, saya dokter Zulaika. Panggil saja dokter Zul. Saya dari rumah sakit lain, dokter Budi yang sengaja bawa saya kemari untuk memeriksa Nazarana. Saya kira gawat. Saya lihat. Sehat? Alhamdulillah. Apa keluhanmu, Nazarana? Rana, aku kantin dulu ya. Permisi. Saya permisi dulu, dokter. Iya, yeah, iya. Yeah. Kaki saya masih terasa kaku, dok. Ah, itu biasa. kalau Nazarana banyak senyum, akan segera pulih. Nah, kesembuhanmu sudah mulai nampak. <gifat> eh, rasanya kok saya kenal dengan nak Zarana. Namanya sering saya dengar. Apa nak Zarana mengajar di Universitas Mangunkarsa? pernah dok. Kalau gitu kenal dengan anak saya. Siapa nama anak dokter? Hasan. Hasan Nusa Oh, Hasan. Kalau Hasan saya kenal dok Bahkan sangat kenal Selamat ya dok atas kesuksesan Hasan Membuka perusahaan sendiri Semoga Hasan bertambah sukses Dan kelanjutan studinya berjalan lancar Ya nanti saya sampaikan Hasan sering Sekali bicara mengenai anak zarana Terima kasih ya Sudah banyak membantu anak saya Yang sudah berlalu Biarlah berlalu tapi seperti apapun, dia tidak akan kembali. Jodoh itu kalau dikejar-kejar, tidak tertangkap. Tapi kalau tidak dikejar, dia datang sendiri. Tapi yang paling penting, kita harus dekat dengan Allah. Dalam keadaan apapun. Susah, senang, sedih, bahagia. Terima kasih dokter. Ada nasihat bagus dari Anton Chekhov Pengarang Rusia? Iya uh, Beliau itu berkata Suatu saat kamu perlu Untuk tidak memikirkan kesuksesan dan kegagalan Jangan biarkan hal itu mengganggu dirimu Wah itu nasihat yang bagus untuk saya dokter ya, Untuk memperkaya jiwa Nazarana Baca juga kayak karya sastra